Yo, gimana kabarnya semua para angler? Kali ini saya trip mancing lagi di bagan Pertamina ya. Pertamina sekarang banyak perubahannya bosku semenjak ada pembangunan Pertamina ya di sini. Bagannya banyak yang bongkar ya. Kita coba tes di bagan Villa Tiga ini. Semoga ada rezekinya ya bosku Oke bosku Saksikan terus channel saya Dan jangan lupa dukung Dengan cara like, comment, subscribe ya bosku Oke bosku kita review Bagannya bosku Lihat-lihat Ini dia bosku Bagannya Eh banyak pakan yang dibongkar ya Karena ada pembangunan Pertamina atau oh, di sebelah sana ujung Oke okay, Bosku Saksikan semoga ada strike-nya Terima kasih Bosku Ini dia guys Menangan bukan 3-3 ya Guys harusnya sih lumayan ya karena habis hujan mungkin adem hanya dan ini bosku dan ini pekan pertamina sekarang banyak yang dibongkar karena ada proyek pertamina ya hilang minyak oh bagan banyak yang dibongkar ada villa 7 25 villa 2 villa 15 villa 4 itu dibongkar semua ya sekitarnya karena sedang ada pembangunan ini bosku cuaca kondisi air laut sore ini ya bosku banyak tenggakan tapi belanak tidak dimakan Oke bos Q, saksikan terus bosku. terima kasih Strikish Panikesh. Cakep guys. Mantap. Waduh, Ikin -huh. nemuin Mantap bos kill. Uh -huh. Gokil, mantap. Uh -huh. Ya, bosku lanjut lagi bosku Halo bosku ini switch track sembilan dua pun ya tapi saya ngerekot Aduh karena kagetnya sepinggagetnya mengaktifkan kamera Aduh mantep bosku tampak gancu tambah serokan ya kalau mau kailnya kain kecil bosku halo sampai komentar bosku mantap bosku nih hasilnya mantap ya oke bosku lanjut lagi bosku mantap halo bosku nih karena malam ya dan nggak sempet ngaktifin kamera juga mantap lah pokoknya lah kalau mancing sendirian tuh begini nih hehe, uh, untungnya bisa kena kekaitin. Kalau nggak bisa mah buset dah. Sayang banget ini. Oke okay, bosku, lanjut. Oh, buh, gokil. Akhirnya sedikit dong bosku. Hmm, bosku. Buh, gokil bosku. Mantap. Tapi saya nggak keliling kamera ya. aduh berapa kilo? kira-kira nih, 2 kilo setengah nih. mantap, oke bosku. lanjut lagi bosku. jangan lupa dukung channel saya ya. Hmm, terima kasih yang udah bergabung dan mendukung channel saya. dan yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribenya ya. dan jangan lupa like, komen biar saya lebih semangat lagi bikin konten-kontennya oke mas kip su? mantap mantap boskyo terima kasih boskyo